laku meditasi adalah sebagian daripada spiritual Anda spiritual Anda juga bisa Anda lakukan dengan melek yang dinamakan topo bruto itu berbagai macam cara dengan cara melek atau wungon kalau orang Jawa dengan cara puasa weton atau mungkin puasa yang Tiga hari ketemu pasaran 40 Atau mungkin dengan puasa ngerowot Pada saat Anda menjalankan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya Tujuannya untuk Anda sendiri bukan untuk siapa saja Pelaku spiritual itu tidak terlepas dari tiga ini Begitu rasa Anda merasakan sesuatu Maka di situ ada Yoroso Yutingal di situ akan menyatu antara rasamu dengan gaibnya si tingal. Si tingal itu adalah mata, di situ akan memberikan Oh di situ ada A, O, oh, di situ ada B, Oh di situ ada C. Itu adalah yang bereaksi dari kawas keitanin sang roso itu. Jadi, jelas bahwa... Rasaan yang tinggal tadi, di situ akan memberikan pengertian tentang Vibrasi manusia dalam laku meditasi Ini akan menyebar dan akan terserap oleh alam Melalui gelombang cahaya Jadi jelas sekali, maka saya sarankan Untuk bermeditasi syukur-syukur ada sarana untuk membakar dupa atau hiu karena ini adalah aromaterapi jadi di samping aromaterapi itu juga bisa terapi diri kita sendiri karena kita bisa menyerap daripada wangi-wangian itu sehingga supaya atau supaya kita itu ya perjalanan kita ke kesana kemanapun itu selalu wangi itu jadi saya tekankan bagi orang-orang atau teman-teman atau siapapun yang belum pernah meditasi kalau kerso atau mau silahkan belajar meditasi karena meditasi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi mempunyai daya dan kuasanya kalau tidak percaya, silahkan Anda buktikan. Silahkan Anda duduk, diam, konsentrasi, bayangkan diri Anda, tubuh Anda, lalu Anda niatin. Niatnya seperti apa? Anda minta ketenangan jiwamu di saat Anda itu duduk meneng. Atau Anda akan fokuskan kepada, saya minta supaya alam ini bisa damai dengan seluruh makhluk yang ada di atas bumi dan di bawah langit ini ya, ya. turun penjelasannya oh. saya uh, ambil kesimpulan sekaligus nyambung pertanyaan Patik kalau hmm. ternyata vibrasi kita ini berpengaruh terhadap gejolak alam nyaman atau tidaknya gelombang keseharian itu ternyata juga dari ...keseluruhan gelombang manusia penghuni wilayah sekitarnya gitu ya Pak Ade, kurang lebihnya. Betul, Sehingga tadi Pak Ade menyarankan kita juga untuk meditasi supaya gelombang-gelombang ruwet, istilahnya gelombang-gelombang yang kasar gitu. Jadi lebih halus, jadi lebih bagus memberikan sumbangsinya ke vibrasi yang ada di alam sekitar. Terus ya. juga untuk membakar hiu atau dupa, ya Pak. D itu betul. kan juga jadi sumbang sih kita untuk menghormati leluhur yang saat ini berupaya untuk menjaga gelombang yang ada di alam supaya tetap stabil, tetap baik. Gitu ya, Pak? Ini benar betul, benar ya, Pak? De. Betul. Kalau dari kita pelaku spiritual ini, dari sudut pandang orang-orang yang mungkin masih uh, awal Awam di hal meditasi, ya Pak. De. Kalau pelaku spiritual itu sudah terbiasa dalam hal meditasi, mungkin ada laku khusus atau laku tambahan, pakde. Misalkan melek, kalau melek itu ya seyogianya sampai jam berapa, gitu. Atau mungkin meleknya itu ngikutin ner atau nuting, nuting pengerane sendiri, gitu, pakde. Atau ada tirakat tambahannya, minimal misalkan ya, pakde puasa weton yeah. atau puasa di hari pancatan itu mungkin bisa dikasih penjabaran sedikit terkait tambahan lelaku kita supaya power yang kita lepaskan keluar itu lebih berkualitas lebih bagus dan lebih membantu kinerja para leluhur kita yang ada di bumi Santoro ini pak de monggo pak de ya kenapa sih di situ disebut spiritual spirit itu adalah keinginan dari dalam diri setiap orang yang ingin mengetahui Jadi spiritual itu adalah Spirit di dalam diri atau dorongan di dalam diri manusia Yang ingin mengetahui tentang kuasanya Tuhan Atau kuasanya Gusti, Kang Murbing, Dumadi Maka setiap orang mempunyai spirit atau keinginan Nah keinginan itu tadi akan dilarikan kemana Tetapi kalau orang sudah berspiritual Biasanya akan selalu dihubungkan dengan kuasanya Tuhan laku meditasi adalah sebagian daripada spiritual Anda spiritual Anda juga bisa Anda lakukan dengan melek yang dinamakan topo broto itu berbagai macam cara dengan cara melek atau wungon kalau orang Jawa dengan cara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 Entah itu cepat, entah itu lambat Biasanya akan dilaksanakan Masalah keberhasilan itu belakangan Berhasil maupun tidak Kalau kita sudah ada niatan untuk usaha Maka di situ Anda akan bisa melihat hasilnya Seandainya hasilnya jelek, ya enggak apa-apa Daripada Anda hanya diam saja tanpa berkarya Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang berkarya Walaupun hasilnya tidak memuaskan Anda Dalam bentuk spiritual juga seperti itu Minimal Anda ingin tahu Kuasanya Tuhan yang bisa Anda rasakan Di dalam diri Anda itu seperti apa Anda jalankan Yang pertama melek Yang kedua puasa Syukur-syukur puasa Anda di hari kelahiran Anda Terus dilengkapi dengan seratan Winadi, minimal ada jenang Poncowarno Tujuannya untuk apa? Untuk memulai. Memulai itu apa? Anda mensyukuri dengan saudara empat Anda yang sudah setia menemani keberadaan Anda kemanapun Anda. Tuju, kemanapun Anda berada itu tidak terlepas dari saudara empat Anda. Rahayu, Rahayu, Pak, monggo. Yang kedua, bisa Anda bantu dengan wongon. Wongon itu melek. Saya berharap sih, Anda-Anda ini bisa melek dengan sukarela. Artinya melek dalam laku. Kalau meleknya nanti tidak dengan laku spiritual, ya akan sia-sia nanti. ...karena semua itu butuh laku. Nah, spiritual ini juga membutuhkan waktu dan ruang. Waktunya Anda melek itu dari jam berapa, jam berapa. Kalau saya boleh menyampaikan... ...seyugianya secara orang kesehatan... ...usia-usia seperti saya ini tidurnya harus cukup. Minimal 8 jam dalam 24 jam itu. Tetapi... Semakin tua saya, maka sudah semakin sulit untuk tidur sore. Sehingga saya lakukan, saya... bungon Paling tidak sampai jam satu malam. Paling tidak syukur-syukur bisa sampai jam 3. Karena apa? Kalau ini nanti saya sampaikan secara rinci... ...pemahaman-pemahaman ini mengandung makna. Mempunyai filosofi yang filosofi itu nanti bisa dipahami sehingga laku kita itu nanti tidak sia-sia apa untungnya saya melek begini apa ininya yang pertama seperti yang sudah pernah saya sampaikan orang hidup itu harus ada kemauan harus ada keinginan kemauan serta keinginan itu bisa anda lakukan kalau anda itu sudah betul-betul mempunyai hmm. niat niat itu bisa terwujud keinginan anda tadi dengan cara anda harus membulatkan tekad. kalau bisa itu mohon maaf pakarti wedaring ladi dan neringati jadi neringati tadi seperti apa terus pakartimu itu harus apa terus ucapanmu tadi harus seperti apa Nah, dari inilah maka di situ akan menimbulkan sesuatu yang sangat positif. Akan menimbulkan sesuatu yang sangat positif jika Anda betul-betul mau menjalankan dengan niat dan tekad tadi. Itu mohon penjabarannya Pak De. Ini yeah. dengan penjelasan Pak De yang barusan. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya Pak De. banyak juga yang kita merasakan ada sensasi energi kehadiran sosok entah itu leluhur atau bukan kan itu masih tanda-tanya Pak De karena yeah. secara kasat mata uh, tidak terlihat gitu. Cuma ketika waktu-waktu uh, melek di malam hari atau saat meditasi. Sosoknya itu bisa apa terdeteksi lewat gelombang jantung, istilahnya Pak De, ya yeah. Jadi ini ada kehadiran sosok leluhur di kanan atau di kiri dan lain sebagainya Bahkan sensasi energi itu, sensasi energi tadi itu bisa terasa di tubuh fisik kita Nah, sebenarnya perlu nggak sih Pak De, kita itu juga paham bahwa kira-kira dengan saya melek seperti ini ...membakar hiu dan meditasi, atau membakar kemenyan lalu meditasi, leluhur siapa yang hadir? Mungkin sebagian dari kita ini juga tanda tanya, Pak de karena ada pengharapan juga supaya apa yang kita lakukan... ...kita upayakan lewat tirakat tadi, mendapat sambutan baik dari leluhur, lewat mungkin... Kehadiran leluhur yang datang di sekitar kita meskipun kita tidak tahu sosoknya, tidak tahu itu siapa Namun dari vibrasi energinya kita merasakan kehadiran itu energi yang positif Pak De yeah. e, Perlu nggak kita paham kalau tirakat seperti ini dengan ada sarana sesaji membakar dupa di jam-jam sekian Itu sebenarnya leluhur kita yang A, A, B atau C itu hadir Nah detailnya ini kan kita tidak tahu Pak De Mungkin iya yeah. Itu bisa dapat penjabaran sedikit clue dari Pade supaya kita tuh paham oh ternyata leluhur tanah jawa ini juga Merespon um, apa yang kita berikan dari sisi energi dari sisi fokus tirakat meditasi dan bakar hiu membuat sesaji dan lain sebagainya itu tadi Pakde Monggo Pade ya. mengacu kepada perjalanan seseorang atau siapapun yang berhubungan dengan spiritual Sebelum Anda mengenal ini leluhur siapa yang hadir, siapa yang datang dan sebagainya Minimal Anda harus memahami tentang cipta rasa dan karsa Jika daya cipta Anda belum mampu untuk segala sesuatunya yang berhubungan dengan leluhur Maka di situ yang akan bereaksi adalah rasa Anda Rasa itu bisa Anda rasakan seperti Anda Uh, bulu merinding atau bulu kuduk berdiri di saat anda membakar hiu duduk dengan tenang tiba-tiba anda merasakan bulu kuduk anda berdiri maka di situ pasti ada kehadiran entah itu leluhur dari mana dari mana pasti rasa anda itu akan menyambut itu maka itu sebagai sambutan rasa anda yang Bulu merinding tadi atau bulu kuduk berdiri itu adalah menyambut kehadiran dari para leluhur tadi. Sedangkan untuk mengetahui leluhur itu tadi siapa, siapa, siapa, itu tergantung dari perjalanan manusianya itu sendiri. Jadi saya tidak bisa berbicara, oh itu si A, oh itu si B, itu si C. Kalau orang tadi tidak pernah melakukan yang namanya ritual atau tidak ingin tahu tentang kuasanya Tuhan, maka sulit untuk memahami itu. Yang ada hanya berhubungan dengan rasa tadi, tetapi Anda bisa merasakan kehadiran seseorang atau seorang leluhur yang hadir di situ. Itu Anda sudah termasuk luar biasa. Itu sudah termasuk luar biasa, kalau memang di dalam anda meditasi terus tidak merasakan apa-apa yaitu sebenarnya yang kita mau. Jadi di dalam meditasi tadi kalau bisa ya kita itu suung. Kita itu suung yang namanya sonyoruhi itu adalah suung. Di dalam kesuwungan itu, maka di situ ada sesuatu yang bisa Anda temukan. Anda akan menemukan apa, yaitu pelakunya sendiri. Saya tidak bisa berbicara ke sana, tetapi yang bisa menemukan adalah pelakunya meditasi itu sendiri. Itu, iya, Pak kalau saya sambung lagi, apa yang dari Pak D jabarkan barusan itu, bahwa sebenarnya penglihatan manusia itu tidak terbatas pada penglihatan mata, ya Pak D, tapi ada juga penglihatannya, si rasa itu sendiri, Pak D. Rosoning tinggal gitu. e, Mungkin Harapannya Kita yang melakukan Aktivitas meditasi Secara tulus untuk mengheningkan Cipto, Roso dan Karso itu tadi Untuk membangkitkan Tinggalnya si Roso itu tadi apadih. ya Pak Deh Iya betul Mungkin bisa di, di, diberikan Penjabaran lebih lanjut untuk Rosoning tinggal itu Secara mendalam kalau dibahasakan dengan bahasa yang mudah kita paham itu seperti apa sih Pak? Iya Roson yang tinggal itu kalau nanti saya buka di sini sepertinya juga kurang etis Karena itu berhubungan dengan kawaskitan Padahal itu setiap para pelaku spiritual yang kita harus cari adalah Kasantosan, kawaskitan, dan kasampurnan Laku spiritual itu tidak terlepas dari tiga ini. Begitu rasa anda merasakan sesuatu, maka di situ ada yo rosso, yo tinggal. Di situ akan menyatu antara rasamu dengan gaibnya si tinggal. Si tinggal itu adalah mata. Di situ akan memberikan oh di situ ada a, oh di situ ada b, oh di situ ada c. Itu adalah yang bereaksi dari kawas kita Ning Sang Roso itu Jadi jelas bahwa rasa Neng tinggal tadi Disitu akan memberikan pengertian tentang siapa yang hadir pada saat itu Tetapi itu tergantung daripada laku seseorang Karena setiap manusia mempunyai rasa Rasa itu hidup kalau memang rasa itu hidup ya di situ anda harus bisa memahami artinya tinggal anda atau mohon maaf mata kita itu harus betul-betul tajam atau mungkin nanti bisa kita larikan yang biasa disebut dengan mata batin nah mata batin itulah berhubungan dengan rasa yang tinggal tadi karena menyangkut rasa yang tinggal ini tidak mudah untuk dijalankan tetapi juga tidak susah untuk dilakukan gampang untuk dilakukan hanya duduk meditasi, kalau Anda sudah terbiasa di situ, maka semua yang ada di dalam diri kita ini akan bereaksi karena di dalam badan kita terdapat bulu, rambut itu yang ada di atas kepala tetapi begitu sudah di atas mata namanya sudah alis dan sebagainya dan sebagainya disitulah semuanya dilalui oleh gelombang cahaya tadi maka jangan salah kalau anda itu bisa mengerti sak durungin winarah jadi Paham betul tentang rasa neng tinggal tadi, dan saya sangat menghargai sekali dengan para kacang yang memang di situ saya pernah menyampaikan: jangan pernah percaya dengan suatu bisikan di saat Anda menjalankan ritual apapun, karena bisikan yang Anda terima itu bisa menyengsarakan Anda, bisa menyesatkan Anda. Tetapi tolong Anda pelajari apa yang menjadi kata hati Anda yang dinamakan noting pangeran. Karena berhubungan dengan rasa, si rasa itu adalah hidup. Maka kita bisa merasakan gula itu manis, garam itu asin. Karena di situ rasa itu sebenarnya hidup kalau orang itu tidak bisa merasakan apa yang saya sampaikan tadi berarti berarti di situ sudah tidak ada rasa itu dia ya, begini belum saya seumpamanya saya masih punya pertanyaan sebuah rasa ditinggal itu kan sebenarnya Uh, sebenarnya untuk ning tinggal itu tadi sumbernya ada di mana Pak De? lokasinya kalau di tubuh kita tuh ada di mana? kalau penglihatan mata tuh kan ya di meripat kedua mata ini Pak De tapi ning tinggal itu apakah ada di uh, jantungkah atau di pusat kepala? mungkin bisa Pak De jabarkan dan tambahannya itu kalau roso, ning manungso itu sebenarnya bisa berbohong atau tidak sih Pak De? atau dia itu sebenarnya selalu jujur? Mungkin gitu saja paling monggo, monggo, monggo, ya. Secara utuh, hidup itu sebenarnya tidak pernah berbohong. Hidup itu secara utuh tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu adalah yang ketempatan si hidup itu sendiri, yang namanya manusia. Manusia itu terdiri dari... Raga, jiwa, dan sukma. Jadi jelas, kalau rasamu itu bisa bohong, itu berarti bukan rasa ngurip. Bukan rasanya ngurip. Nah, terus rasanya siapa? Kalau saya berbicara nanti, mohon maaf. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan spiritual, Apapun di situ semuanya akan diterima oleh denyut jantung akan diterima oleh hati dan akan menjadi rasaning tinggal tadi. Rasaning tinggal itu sebenarnya ada di tengah-tengah antara mata dan kanan dan kiri ini yang sudah didorong oleh hati. Jadi diterima jantung lari ke hati langsung masuk ke rasaning tinggal maka di situ rasa neng tinggal itu seperti apa jadi kembali kepada masalah berbohong tadi bisa saja saya membohongi anda bahwa saya makan garam jelas sifat garam itu sendiri adalah asin tetapi saya berbicara dengan si A bahwa garam ini manis jelas itu aku berbohong tapi sifat si hidup tadi, sifat yang merosok itu, itu tidak akan pernah berbohong dengan kita. Tetapi yang bisa bohong adalah kita kepada seseorang yang ada di sekitar kita. Jadi jelas kalau karam itu sifatnya asin, api itu sifatnya panas. Kalau anda megang api, terus ah oh, itu dingin, ya itu monggo-monggo saja. Anda makan garam, tapi rasanya manis, munggu-munggu saja Tetapi kita punya pedoman bahwa sifat itu tidak akan pernah berpunggung Jelas ya? Jelas bening. ya Maturungun Dari hmm. Padi sempat menyinggung kalau didorong dari jantung ke titik diantara dua alis atau titik diantara dua mata Padi ini sedikit testimoni ya, Pak D, mungkin yeah. kalau ada tanggapan sedikit dari Pak D Terkait testimoni yang saya berikan bahwa Kalau kita perhatikan di organ tubuh manusia itu kan Di antara dua mata, di antara dua alis Itu tidak ada organ Pak D, tapi yeah. kenapa di fase-fase meditasi nggak harus duduk sila meditasi ya Pak D, tapi ketika Gelombang kita, gelombang kita kondisikan ke keadaan meditasi entah dalam posisi apapun itu selalu mulai terasa denyut mungkin awalnya itu, awal-awal meditasi itu nggak terasa tapi lambat laun denyut di antara dua mata itu tadi itu semakin kuat bahkan kalau bisa kita saya sampaikan itu denyutnya lebih kuat daripada denyut jantung itu sendiri kita ini kan mungkin kalau keseharian bahkan dalam kondisi menang untuk merasakan denyutnya jantung di dada ini kecil persentasenya, kerasa tapi kecil, tapi ketika fase meditat meditasi, meditatif, kondisi meditatif itu denyut di antara dua mata sangat kencang Pak De, bahkan bisa dibilang 20 kali lebih kuat daripada kita merasakan denyutnya jantung itu kan nyambung dengan apa yang Pak De sampaikan tadi bahwa energi itu dipompa dari jantung hati ke titik antara dua mata itu tadi ya Pak De di kedokteran itu tidak ada organ, tapi ternyata itu ada denyut. Itu kan sulit dijelaskan secara medis, kecuali kita sendiri yang menyampaikan secara pengalaman spiritual yang sudah kita asah. Kita lakukan setiap hari terus-menerus sampai itu terjadi. Nah, itu apakah semua orang pada intinya akan sampai kepada rasa yang seperti itu pada sensasi denyut jantung yang? 20 kali lebih kuat daripada jantung, tapi posisinya ada di antara kedua mata materi tadi, Padi betul jadi, pelaku spiritual itu segala sesuatunya akan diterima oleh nafas nafas dilarikan ke jantung hati, jantung hati masuk ke trinetra salah satunya adalah telang kalau saya boleh berbicara, mohon maaf di saat anda itu gumun itu apa sih? Pasti Anda semakin lebar. Mohon maaf, mata Anda melihat sesuatu. Pasti kerutan yang ada di tengah di sini akan bergerak. Apa sih? Hmm. Di sini sebenarnya di situ gambaran-gambaran daripada Trinetra itu sendiri. Jadi, nanti ada mata kanan kiri secara organ uh, tubuh manusia, tetapi ada satu lagi netra yang di situ menjadi telenging netro tadi, maka disebut Trinetra. Jadi manusia itu mempunyai tiga mata Yang satunya mana? Silahkan anda cari sendiri Dalam laku laku spiritual seperti itu Jadi diterima nafas, dorong ke jantung hati, akan masuk ke Rasa neng tinggal tadi Jadi jelas sekali itu Tetapi sulit saya sampaikan kalau memang orang tadi tidak pernah melakukan hal-hal seperti apa yang kita lakukan Tetapi kalau orang itu sedikit mau belajar tentang Napas tanapas, nafas tanapas, nupus tanupus, maka di situ akan menggerakkan semuanya. Urkan urkan tubuh kita itu tadi semuanya akan bergerak dengan dorongan dari nafas, lari ke jantung menjadi pemahaman yang sebenarnya. Maka di situ dinamakan nuting pangeran. Jelas ya.